Jajah Jajah Jajah Jajah Jajah Jajah Kita lanjutkan naik RC. Keseruan di Galeria Mall. Naik RC, guys. Naik RC, guys. Oke sekian dulu keseruan hari ini Sampai bertemu lagi ya Jangan lupa subscribe